Oke, okay, Pemirsa kali ini kita mau bahas sedikit pertanyaan yang mungkin banyak sebagian dari kita itu sebenarnya bertanya, tapi malu-malu lah. E, gini, Pak oh, Pendeta, bedanya Katolik dan Kristen itu apa ya? Katolik dan Kristen? Mm -mm. Katolik itu sebetulnya Kristen. Mm. Nah, tapi kadang-kadang kita membedakan Kristen itu dengan Katolik dan Kristen itu kebanyakan merujuk kepada Protestan. Mm. Dan sebenarnya kalau ajaran atau aliran gereja itu secara global ya, secara umum, itu bukan hanya Katolik dan Protestan. Ada mm. juga yang namanya gereja Ortodoks atau Kristen Ortodoks. Jadi ada tiga lah yang besar, bahkan ada Anglikan. Mm. Tapi mungkin di Indonesia Ortodoks dan uh, Anglikan Tidak terlalu dikenal oleh umum Yang dikenal tuh Katolik dan uh, Protestan atau Kristen Karena Ada dirjennya di Kementerian Agama Dirjen Bimas Katolik, ada dirjen Bimas uh, Kristen Protestan nah, Sehingga dua inilah yang paling umum Dikenal orang tentang kekristenan Tapi sebetulnya alirannya lebih dari itu nah, Beda Paling hakiki antara gereja katolik dengan gereja protestan itu, nah ini dia, kita harus lihat dulu protestan yang mana ini. Oh. Karena protestan itu banyak sekali akhirnya. Banyak lagi gitu ya? oh. Ada yang disebut Calvinis, Calvinis itu pun sudah bercabang banyak sekali. Presbyterian dan sebagainya. Kemudian ada juga gereja Lutheran, ada gereja uh, metodis, oh. dan banyak lagi masing-masing gereja ini punya perbedaan jangankan dengan Katolik dengan Protestan yeah. Luteran dengan Calvinis aja yeah. banyak perbedaannya cara pandangnya tentang keselamatan dan sebagainya tapi kalau ditarik secara umum, secara garis besar perbedaan paling hakiki antara Katolik dan Protestan itu misalnya di Protestan itu ada devosi terhadap Bunda Maria mm -hmm. atau pemujaan terhadap Bunda Maria bukan berarti uh, penyembahan seperti kepada Tuhan ya, tapi memang ada devosi terhadap Maria. Kemudian di gereja Katolik itu biasanya ada ikon-ikon dalam bentuk patung-patung. Patung-patung hmm. ada patung Bunda Maria, ada patung Yesus dan sebagainya itu gereja Katolik. Dan yang mungkin yang hal sepele tapi sangat uh, banyak terjadi perbedaan antara Katolik dan Protestan itu dari simbol salibnya. Oh. Gereja Katolik itu umumnya simbol salibnya, itu ada Yesusnya. Oh iya, ya. iya saya perhatiin ya mm -hmm. ya. Iya. Kalau gereja Protestan itu biasanya simbol salibnya ya, Polos. tanpa Yesus. Iya, yeah, iya, yeah. sehingga pernah ada yang e, bertanya, kenapa bisa begitu? Mm. Lalu ada yang bercanda, bilang begini: "Karena Katolik duluan, mm. ya. Jadi e, orang Katolik duluan datang ke Golgota, Yesusnya masih ada." Oh. <laughs> ya, protestan itu kan menyusul uh -huh. begitu dia datang Yesusnya udah diturunin, oh. jadi tinggal salib doang yang dia lihat. Okay. Itu tandaan uh, di kalangan orang-orang uh, para pegiat agama lah. Mm -hmm. nah, kemudian perbedaan-perbedaan yang lain adalah soal sistem gereja. Mm -hmm. Gereja Katolik itu menganut sistem papal. Papal itu artinya pemimpin tertingginya itu adalah paus. Oh, jadi semua uh, apa? sistem gereja Katolik itu berpusat di Vatikan sebagai pusatnya mm -hmm. karena di sanalah paus uh, memimpin. Sementara gereja-gereja Protestan yang lain uh, ya dia lebih bersifat lokal. Seperti misalnya di Indonesia ada AKBP, ya sinodenya ya udah yang pusatnya di sana mm -hmm. dan pimpinan sinodenya pun dipilih melalui sebuah sidang sinode. Oh. Gereja-gereja oh, kayak GPIB Kemudian uh, GBI dan sebagainya banyaklah termasuk uh, GKRI juga Pemimpin sinodenya itu dipilih oleh uh, Sistem yang ada di dalam Gereja itu sendiri Ada yang melibatkan kaum awam Misalnya para penatua dan sebagainya Ada yang uh, gereja yang hanya dipilih Oleh para pendeta dan sebagainya Ada juga yang uh, Sistem imamnya atau sistem Gembalanya itu Turun-temurun. Mm -hmm. ya, jadi dari bapak kepada anak dan seterusnya. Mm -hmm. Perbedaan lainnya adalah di gereja katolik misalnya masih belum menerima. Kenapa saya katakan masih belum? Karena di gereja katolik sendiri ada wacana untuk menerima imam perempuan. Oh, Nah itu, yeah, itu yeah. di gereja katolik ada wacana seperti itu yang berkembang sekarang di dunia. Mm -hmm. Meskipun. Secara formal, gereja Katolik belum mengakui adanya imam perempuan. Sementara di Kristen, di Protestan, ada yang menerima, ada yang tidak. Pendeta perempuan boleh atau tidak itu masih muncul perdebatan di kalangan Kristen. Tapi sebagian besar gereja Kristen itu sudah mengakui uh, pendeta uh, perempuan. Lalu perbedaan lain lagi adalah di Katolik itu ada tradisi selibat. ...tradisi selibat itu di mana imam itu atau pastor itu tidak menikah. Oh, iya. Ya, ya, ya, jadi ya. hidup lajang. Mm -hmm. Dan itu adalah salah satu bukti... Uh, ...bakti dia kepada gereja. Kalau di gereja-gereja Anglikan, gereja Protestan... ...itu kan boleh, pendeta itu menikah. Mm -hmm. ya. Dan masih banyak lagi sih, termasuk... Uh, ...cara pandang terhadap perjamuan kudus. Kalau mm. di gereja Katolik... Perjamuan Kudus itu roti itu bukan hanya simbol hmm. dan dan apa namanya anggur, tapi itu adalah tubuh dan darah Yesus itu sendiri. Jadi ketika kita makan itu yang masuk dalam tub, dalam uh, tubuh kita ini adalah tubuh dan darah Yesus itu sendiri. Hmm. Nah sementara kalau misalnya dalam Gereja Calvinis misalnya menganggap uh, bahwa roti dan anggur itu hanyalah simbol hmm. yang melambangkan tubuh dan Darah Kristus, dan masih banyak lagi uh, apa perbedaan-perbedaan lain, termasuk kitab sucinya Alkitab. Oh. Banyak yang tidak tahu bahwa Alkitabnya Protestan dengan Alkitabnya Katolik itu ada perbedaannya. Oh, ada perbedaan, ya, Saya perbedaan. Sih. Di, di Gereja Katolik itu ada tambahan tujuh kitab, oh. ya, tambahan tujuh kitab itu yang disebut Deuterokanonik. Ya, ada kitab yang mungkin orang-orang Kristen yang Protestan pasti, atau mungkin belum pernah dengar itu, ada kitab Tobit. Mm. Yudit, ada kitab makabe ada kitab kebijaksanaan mm. dan sebagainya yang, yang pasti ada tujuh, tujuh kitab mm. di dalam gereja katolik itu ditempatkannya itu di antara perjanjian lama dan perjanjian baru disebut deuterokanonik atau uh, kanon, kanon yang kedua sejarahnya panjang itu kenapa bisa jadi jadi seperti itu mm. dan uh, perbedaan yang lain juga soal sakramen mm. di gereja katolik itu ada tujuh sakramen Oh. <laughs> ya banyak ya, sementara di gereja protestan itu umumnya dua hmm. Hanya perjamuan kudus dan baptisan kudus okay. Ada beberapa gereja protestan yang memasukkan pernikahan kudus hmm. Karena semua yang ada kudus-kudusnya itu dianggap perjamuan Oke. Okay. Tapi uh, yang paling diakui secara umum di gereja protestan itu hanya dua Baptisan dan uh, perjamuan Kenapa hmm. itu dianggap uh, sakramen? Karena itu diperintahkan langsung oleh Yesus untuk hmm. dilakukan hmm. Gitu. Nah, kalau kita mau data perbedaan-perbedaan yang lain masih panjang lagi, oh. tapi secara umum itulah kira-kira oh, gambarannya yeah. Oh, terus ini, kemarin sih episode sebelumnya ada yang tertinggal pertanyaan hmm. yeah. jadi tertinggalnya itu gini orang yang dibaptis mm -hmm. itu apakah harus mendapatkan nama baptis? karena memang ada sebagian yang saya tahu, itu mereka mm -hmm. setelah dibaptis mereka punya nama baptis sendiri gitu Apakah itu memang wajib atau hanya gereja tertentu yang melakukan seperti itu? Iya, hanya gereja tertentu saja hmm. yang memberikan nama Baptis. Oh. Ada gereja yang memberikan nama Baptis hanya kepada orang-orang yang dari uh, bukan Kristen menjadi Kristen. Hmm. Nah, itu diberi nama Baptis. Jadi hmm. dari agama lain menjadi Kristen dibaptis ditambahkan nama Baptis. Tapi kalau dia lahir dari keluarga Kristen, dia tidak lagi diberi nama. Baptis, karena oh. nama yang diberikan oleh orang tuanya sudah dianggap sebagai nama Kristen. Oh. ya, nama, ya nih. Tapi ada juga gereja yang, ya dia baptis-baptis aja. Hmm. Mau dia dari agama lain, mau dia dari uh, kekristenan, dia nggak akan diberi nama oh, baptis. Okay. Ada juga gereja yang nama baptisnya itu diberi berdasarkan permintaan dari orang yang dibaptis. Si orangnya, ya. ah, saya ah. pernah ada si berapa hmm. gitu, mereka minta, ah oh, saya pengen ini. Ya. Kok jadi kayak pengen, enak banget. <laughs> Yang pasti dia harus memahami dulu arti dari nama itu dan maknanya dengan pertobatannya. Paling bagus sih nama baptis, kalaupun kita mau minta nama baptis atau gereja memberikan nama baptis, sebaiknya nama itu mewakili perjalanan spiritualnya. Ya misalnya saya pengen diberi nama Paulus, kenapa? Karena dia dulu dari seorang yang tidak percaya, hmm. seorang yang sering menjelek jelekkan Kristen, tapi kemudian menerima Yesus. Ya udah itu nama, kenapa dia memilih nama itu? Ya itu nama itu karena pengalaman spiritualnya atau so, pengalaman-pengalaman spiritual yang lain lah. Misalnya saya pengen diberi nama Petrus karena hmm. dia pernah menyangkal Yesus hmm. dan sebagainya. Jadi orang memilih nama Baptis itu ya berdasarkan pengalaman spiritualnya itu. Oh, Terus kalau seandainya hmm. ada orang lah, hmm. dia beribadah bukan hanya di satu tempat gitu, bukan hanya di gereja A gitu Dia bisa di gereja A, bisa di gereja B, hmm. bisa di gereja C, umpamanya yeah. Nah, Itu sebenarnya dia hatinya mau gimana sih gitu, bukankah dia itu jadi kayak kebagi-bagi gitu Hanya umpamanya di gereja A dia suka sama ininya, hmm. di gereja B dia suka sama ininya Dia ingin menikmati semua tapi kayak egois gitu, harus ikut semua gitu Idealnya memang sebaiknya kita bertumbuh di satu gereja. Ya. Mm. di mana uh, kita dibaptis, di mana kita uh, menerima pengajaran. Idealnya seperti itu. Mm. Tapi ya zaman sekarang siapa yang bisa membatasi iya. keinginan. Apalagi Makan. sekarang zaman online. <laughs> ibadah online. Habis dia ibadah di gereja sendiri, dia bisa cari ibadah gereja-gereja yang lain. Betul, Dan betul. dia merasa ya, ada kepuasan tersendiri kali. Mm. Tapi ya kalau mau cari kepuasan... Ya kita nggak akan pernah puas, <laughs> ya. mau pindah gereja kemanapun pasti ada aja celahnya ada aja. kalau kita cari. Betul, betul. Tapi kalau kita menikmati hadirat Tuhan, mau di gereja yang mungkin terpencil di sudut hmm. kota sekalipun, hmm. yang nggak pernah ada yang lihat gereja itu, kita bisa menikmati persekutuan di sana. Jadi semuanya kembali kepada orangnya, orangnya sih ya. kalau dia bisa stay di satu gereja, dan kembali ke karakter orang juga, mm -hmm. karena kan orang itu kan punya karakter yang macam-macam, ada yang cepat bosan, ya, ya. ada yang uh, apa, yang betah banget di satu tempat, mm -hmm. dan bahkan ada yang sampai merasa gereja itu sebagai berada dalam zona nyaman mm -hmm. sehingga ketika gereja mengalami perubahan dia yang apa koar uh, koar <laughs> dan dia yang kemudian memutuskan untuk keluar dari gereja itu hanya kan ada perubahan, mm -hmm. ya macam-macam lah karakter ...karakter orang itu. Itu tuh kembali ke masing-masingnya aja itu ya. Iya, kembali ke... Tapi enggak ada larangan kan. Umpamanya kalau kita e, bergereja di sini... ...terus mm -hmm. mungkin ada kesempatan... ...atau mungkin diajak teman... ...ikut di gereja lain. Mm -hmm. Itu nggak ada masalah sih. Harusnya sih iya. Mm -hmm. Harusnya ya. Tapi kalau misalnya ada gereja... ...yang melarang jemaatnya untuk... E, apa beribadah, tempat lain. beribadah di tempat lain ya mungkin dia perlu mungkin pergi nanti orang <laughs> <Jangan>. <laughs> ya dia perlu belajar dari restoran oh ya kalau ya, restoran ya, itu kan ya. ya pelanggannya mau makan di restoran yang lain dengan rasa cita rasa yang sama ya bebas aja iya, iya sih oke okay. oke okay, pemirsa kesempatan kali ini cukup sampai situ aja pembahasannya kalau pemirsa punya pertanyaan yang des gitu atau cabai nya dua gitu, dikaretin. Hmm. Nah boleh komen, boleh WhatsApp juga, boleh in ke Instagram Instagram Gereja Diaspora Kopilas, Instagram Pak Pendeta Oktra Fred, kemudian Instagram saya Agus yahaan, bisa komen di situ, bisa TMD situ atau juga di video ini juga bisa dikomen. Oke okay, terima kasih.